Jangan lihat sampai akhir katanya tuh Persahabat ya Tentunya momen kakak Bilar Cium pipi Dede Elasti kejora Dimana ada kesempatan tentunya Si Ossas ini Persahabat ya Yang sekarang tentunya Menggelar nama Padu Korajo Ini selalu cium Dede Elasti di, di setiap kesempatan Wow <susur> Ini cute banget persahabat ya Membuat kita bahagia, bangga, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Jomblo periksa jantung kalian, katanya tuh para sahabat, ya, para jomblo aman ya <gifat> Luar biasa cute, mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan kita untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial postingan foto Dedek dan Kakak bersama para bridesmaidnya Dedek Elasti ini, masya Allah cantik cantik banget. Tentunya nya Dedek Elasti kejuara, para sahabat yang luar biasa, masya Allah tabarakallah. Dan kita lihat juga ini para groomsmen nya duga dengan penampilan yang sangat keren, Kece dan ganteng ganteng nih, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk keluarga Lestara. Amin. Iya, robbal alamin. Untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan. Ini momen spesial juga di acara penutup terakhir semalam, para sahabat ya. Tentunya kakak Bilar ini menyampaikan soal tentunya di Teh Lesti yang langsung diterima ...dengan sedang hati oleh kedua orang tua Rizky Bilar... ...karena Deddy Lesti Kejora itu pintar mengambil hati... ...mertua ibu dan papa sekarang lebih sayang Dede itu... ...Masya Allah persahabat ya... ...Papa Daniel memang tentunya luar biasa banget... ...selalu best, selalu sayang... ...dan tentunya selalu cinta kepada Deddy Lesti Kejora... ...ini salah satu membuktikan bahwa Deddy Lesti itu sangat pintar sekali... ...mengambil hati orang tua Rizky Bilar... Bung tersebut di-repost kembali oleh akun Leslar Lovers underscore official Yang mana ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Papa Daniel, pokoknya best banget lah katanya tuh persahabat ya Jangan lupa selalu dukung idola kita persahabat ya Untuk selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua Berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada hubungan spesial banget ya dari Akun Atali APR ini adalah istri dari Bapak Ridwan Kamil Masya Allah sini memposting sebuah postingan momen ketika hadiri pernikahan Lesti dan Rizky Pilar di acara ngunduh mantu Ada kalimat caption yang dituliskan Ih menis rasa melihat raja dan ratu sehari gelis plus kasep cucok pisan selamat atas pernikahan dedek Lesti Kejora. Dan kakak Rizky bila semoga sakinah mewadah warohma bahagia lahir batin, masya Allah doa tulus dan doa baik diberikan dari Ibu Gubernur Jawa Barat, persahabat ya luar biasa. Mudah-mudahan doa baiknya terkabul dan kita lihat juga dalam postingan tersebut di sini ada komentar teh ocha, persahabatnya di situ mengatakan iya, raja dan Ratu selamanya juga gelis kasep teh, tuh masya Allah banget ya. Dan tentunya si cantik Dede ada kejuara pun ikut berkomentar. Di situ mengatakan, "Hatur nuhun ibu bapak, love masya Allah ya, kepada Allah dukungan dari orang-orang hebat seperti bapak Ridwan Kamil dan ibu cinta juga sebelum memberikan support dukungan kepada Dede Lesny dan Kakak Rizky Bilar." Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat ada udang terbaru yang mana di sini ada sebuah postingan. Papa Daniel dan keluarga besar sedang makan pagi persahabat ya, sarapan Masya Allah jangan ditanya untuk pengantin baru di mana ya Pasti mereka lagi eh, eh, eh man katanya ya <laughs> Kita lihat unggahan ini diposting kembali Oleh akun sabarotering underscore leslar mengatakan lewat caption juga dituliskan Happy Breakfast Lus jangan pada nanyain pengantin baru ya mereka mah masih aham-alham katanya. Tuh, Masya Allah. luar biasa. Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan. Para ya, dan berikutnya juga kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari akun tabloid Nova Official. Para sahabat, ya, ini mengabarkan soal Lesti dan Skibila juga di acara pernikahan. Kenapa bikin perjanjian pernikahan itu penting? Kita lihat di kalimat caption. Sahabat Nova, sampai saat ini masih banyak yang berprasangka buruk soal perjanjian pernikahan. Pasalnya, banyak yang menyebut bahwa hal itu berlebihan. Sebenarnya, bikin perjanjian itu penting loh, terutama menyangkut soal harta. Apa maksudnya? Sweep lab, ya persahabat ya Apakah perjanjian pernikahan hanya bisa dibuat sebelum menikah? Atau peranikah? Apa saja syaratnya? Kalau dibuat setelah sudah menikah, baca selengkapnya Persahabat ya kita lihat Apa itu perjanjian pernikahan? Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Perjanjian pernikahan adalah perjanjian tertulis Persahabat ya yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris Menurut Windy Berlianti, founder Wang Hukum dan advokat dan legal konsultan perjanjian ini bisa melindungi kita Tuh persahabatnya ini penting juga ternyata untuk di acara pernikahan juga persahabatnya bisa melindungi kita dan anak nantinya Tuh persahabatnya dicatat ketika nanti banyak masalah yang muncul dalam pernikahan Lalu saat bercerai takutnya kita jadi rebutan harta Itulah pentingnya Surat perjanjian pernikahan persahabatan ya. disimak dan dipahami. Mudah-mudahan saja kita semua, sebagai fans sejati dari Leslar, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cedukan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.